Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencintai istri dan sahaya wanita yang dimilikinya dapat menopang terlaksananya apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yaitu memelihara kesucian diri dan keluarganya sehingga dirinya tidak menginginkan wanita lain yang diharamkan. Demikian juga memelihara kesucian wanita sehingga dirinya tidak menginginkan laki-laki lainnya. Setiap kali rasa cinta di antara suami-istri lebih sempurna dan lebih kuat, maka apa yang dituju tersebut lebih sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu dan daripadanya dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya, surah al krov ayat 189. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berpikir surah ar-rum ayat 21 Dalam es sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya siapakah orang yang paling engkau cintai Beliau menjawab Aisyah karena itu, Masruk mengatakan, jika menuturkan dari Aisyah radiyaulahu anha, telah menuturkan kepadaku es binti Asyidik, kecintaan Rasulullah, yang dibebaskan dari tuduhan dari atas tujuh langit. Sahih dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, dijadikan untukku dari dunia ini kecintaan kepada wanita dan wewangian, serta salat dijadikan sebagai hiburanku. Bukan suatu yang tercela bila seorang laki-laki mencintai istrinya, kecuali bila hal itu melalaikannya dari mencintai apa yang lebih bermanfaat baginya, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya, atau menyaingi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Sebab setiap kecintaan yang menyaingi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, di mana kecintaan tersebut melemahkan dan mengurangi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka ini tercela. Jika dapat menopang kecintaan kepada Allah dan Rasulnya bahkan menjadi sebab kekuatannya, maka kecintaan ini terpuji. Karena itu, Nabi alaihi wasallam dan menyukai minuman dingin lagi manis, menyukai manisan dan madu, serta menyukai kuda. Pakaian yang paling beliau sukai adalah gamis. Beliau juga menyukai daba, kalabash, sejenis labu manis. Namun, Kecintaan ini tidak menyamai kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, terkadang hati dan keinginan berhimpun untuk hanya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kecintaan bersifat alamiah yang mengiringi niat pelakunya dengan melakukan apa yang disukainya. Jika ia meniatkannya agar kuat melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan melakukan ketaatan padanya, maka ini adalah gurbah ibadah. Jika ia melakukan hal itu secara naluriah dan sekadar kecenderungan, maka ia tidak mendapatkan pahala dan tidak pula mendapatkan siksa. Kendatipun ia luput mendapatkan derajat yang didapatkan oleh orang yang melakukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga semua ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.